1, 2, 3, cek Oke eee, Kali ini saya sedang membuka halaman pengisian e-raport Tentunya saya sudah masuk ya, sudah login Nah ini adalah halaman pertama ketika baru login ya, baru masuk. Ini halaman dashboard. Nah, di sini kita lihat ada total kelas yang kita ampuh ya. Kemudian mapelnya juga, lalu jumlah siswanya berapa, dan sebagainya. Nah lalu apa saja yang harus kita input di sini, yang harus kita masuknya, eh, masukkan tentunya nilai yang akan dimasukkan di sini seharusnya sudah hasil remedi ya sudah matang istilahnya sehingga tidak menyulitkan di kemudian hari dan sebenarnya ini tidak harus diisi pada saat menjelang pengisian rapot, artinya menjelang rapotan ya ini sehari-hari bisa kita isi. Maksudnya bagaimana? Di sini sudah jelas ada rencana penilaian ya. Kalau data kompetensi dasar ini ya sudah disediakan dari aplikasi, kita tinggal gunakan yang mana. Kalau saya menggunakan yang ini ya, kurikulum nasional. Nah, nanti kita cek isinya seperti apa. Nah, seperti ini. Nah, jangan lupa ini posisi secara default ini aktif semua. Enggak ada masalah lalu kita ke rencana penilaian di sini ada penilaian yang harus dimasukkan jumlahnya 5 ya nilai pengetahuan, keterampilan lalu e, sikap spiritual, sikap sosial dan yang terakhir ini satu halaman ada dua penilaian PTS dan PAS. Seperti apa kita coba cek di sini. Misal, kita akan membuat perencanaan penilaian kelas berapa A, lalu pilih mapelnya bahasa Inggris. Nah, di sini aplikasi mendeteksi bahwa Anda sudah menyimpan. Artinya, saya memang sudah membuat, tapi misalkan belum, ini diklik saja. Nah, dalam satu semester ini, ada rencana penilaian berapa kali untuk KD e, pengetahuan, ya, nilai pengetahuan. Misalkan 3, 2, 4, 5, 6, dan seterusnya. Oh saya berencana 6 ya diklik aja 6 dan seterusnya. Nah nanti kalau sudah selesai akan muncul seperti ini. Nah A ah, MAPEL. Nah akan muncul persis ini ya. Jadi eh, kelas 9A nilai pengetahuan yang saya susun itu 6. 6 kali ini. KD 3.1, 4, 5, 6, 10, dan 3, 2 Ini yang saya ambil Bentuknya tes tulis Bobot saya buat satu saja Untuk ini Boleh diubah Ini dari sananya seperti ini Boleh diubah, boleh tidak Tidak ada masalah Nah, semuanya sama Untuk kelas 9B juga begitu Sampai dengan kelas 9F Kebetulan 6 kelas Nah cara pengisiannya bagaimana eh, mohon maaf untuk ini ya keterampilan spiritual dan lain-lain sama intinya sama ya sama saja ini sama kita buka saja ya. nah, ini sama nah mau membuat berapa kali ulangan lalu sikap spiritual nah, ini mungkin agak beda sih nah akan muncul seperti ini Bapak Ibu tinggal pilih sikap spiritual yang diambil eh, yang mana ya. Apa hanya berdoa kemudian menghormati orang lain dan sebagainya. Pilih aja di sini dicentang-centang dan sebagainya lalu disimpan. Saya mau pilih semua ya terserah ya. Boleh-boleh saja. Kalau saya ya yang saya butuhkan saja apa. Kemudian sikap sosial juga sama, isinya seperti ini. Nah, nanti tinggal pilih saja mana yang mau digunakan. Lalu bobot penilaian. Nah, ini juga begitu ya. Nah, ini seperti ini. Mau dibuat berapa terserah ya ini dari sananya seperti ini ya saya biarkan saja sudah nggak terlalu berpengaruh ya lalu setelah selesai direncana kita masuk di input penilaian nah ini yang saya maksud tadi bahwa input penilaian ini bisa kita isikan setelah ulangan harian sesuai yang direncanakan tadi di Penilaian 1 sampai dengan penilaian 6. Misalkan hari ini penilaian 1 kelas 9A. ya udah kita klik aja P1. Nah, isikan di sini. Ini kebetulan memang sudah ada nilainya. Kalau belum ya ini kosong semua nanti. Nah Bapak Ibu tinggal masukkan. Misalkan hari ini ulangan P1. Ya, pengambilan nilai satu Nilainya masukkan aja di sini. 1, 1. Selesai simpan Begitu seterusnya setiap selesai ulangan Masukkan Untuk ulangan kedua Masukkan di P2 Nah kok ada lagi ya Ini kebetulan punya saya udah selesai semua Kalau masih kosong kosong Nah kalau sudah selesai semuanya Sampai dengan input nilai Pas Nah ini Seperti ini Ini udah dimasukkan Nah Bapak Ibu selesai simpan Maka Terakhir tinggal dikirim Kirim ini nilai akhir dikirim. Nanti ini akan masuk ke halaman wali kelas Setelah dikini kebetulan belum saya kirim ya Karena masih belum saya cek secara keseluruhan Mungkin ada nilai yang terbalik dan sebagainya Jadi seperti itu sebenarnya mudah pengisiannya Cuma perlu dicatat bahwa uh, Jika Bapak Ibu input nilainya berdasarkan impor. Nah, misalkan Bapak Ibu mengimpor nilai. Jadi bukan mengisi secara langsung di sini seperti tadi impor. Nah, ini format ini yang harus jelas. Jangan sampai formatnya berubah. Jadi ketika di-download kemudian diedit, di-save. Nah, jangan lupa save-nya ini. Excel 97 sampai 2003 Jangan yang terbaru Jangan Excel 2010 dan selanjutnya Karena akan berantakan Nah ini sudah sudah ada keterangannya Kalau di sini sudah ada keterangannya Kalau di luar pos prosedur akan merusak Data irapor. E ini kalau sudah ya filenya dipilih kemudian upload Nilai nah, kalau saya tadi memang Saya bikin upload ini Sebelumnya jadi begitu upload Langsung terisi secara Keseluruhan. Nah, kalau sudah selesai, sebelum dikirim proses deskripsi. Mohon maaf tadi tertinggal ya. Jadi misalkan 9A, nah, mapalnya bahasa Inggris, diproses ya. Nah, begini nanti hasilnya ini udah proses selesai. Semua ya, 9A, 9B sampai dengan 9F, tergantung kelas yang kita ampuh. Setelah selesai, ya sudah, kita kirim nilai akhir. Nah, kirim kelas berapa terus seperti itu sampai dengan habis. Jadi, seperti itu pengisiannya mudah. Saya kira, jika memang ada kesulitan, bisa diputar kembali videonya. Ya, gratis. Terima kasih.